Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat garis uh, tepi atau garis line uh, di bawah kop. Cara tepatnya, oke, contohnya saya akan membuat uh, kop dulu. Oke, yang pertama. Uh, kita tengahkan dulu okay, caranya biasanya itu kan kita kalau mau membuat garis bawah kita blok dulu terus kita cari di uh, sini di draw nah, kita akan tarik di sini nih di sini ya kan nah, kita nggak perlu kita langsung cara cepatnya aja kita di kursornya kita taruh di bawah sini cara cepatnya kita langsung klik sama dengan tiga kali langsung enter Oke okay. ada lagi satu lagi caranya shift uh, pagar satu dua tiga enter nah ini buat cara cepatnya ada lagi yang buat titik-titik uh, itu garis titik-titik caranya uh, klik bintang ya satu Dua, tiga, enter. Nah, ini buat cara cepatnya. Eh, sekian tutorial dari saya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.